senat wajdat nikolamun kiraj amma bad yang berhormat al mukoropul mustarot bapak yai haji mukidir selaku pengasuh pondok alikmah beserta keluarganya di dunia yang bersifat fana. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang kita membawa dari zaman jahiliah menuju zaman islamia dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman khalifah menuju zaman Siti Ya, lanjut tuh. Habis itu ajar oleh terus pak Warin wasallam saja berdirinya saya di sini bukan untuk ingin dipandang tetapi berdirinya saya di sini ingin sedikit berpidato tentang keutamaan orang yang berilmu. Ini sepedanya, ingin di laptop itu. Hadirin hadirat Keutamaan orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang bodoh. Orang yang berilmu akan dihormati, disegani dan jadikannya tempat bertanya oleh masyarakat. Bapak. Berbeda dengan orang bodoh. Yang hanya dari bahan olokan orang lain dipandang hina dan disapelekan. Betul, apa betul? Betul. Setengah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Betul, betul, betul, betul. Alimi Alal Azidi. Kafat bi roqanari yang artinya eee, Keutamaan orang ahli ibadah yang mengamalkan ilmunya atas ahli ibadah bagaikan keutamaan rembulan di purnama terhadap bintang-bintang. Lanjut. Lanjut. Besore. Kita diri kita dengan ilmu, terlebih ilmu agama. Sebab ilmu agama adalah pondasi yang paling dasar untuk menentukan suatu perjalanan bagi kita. Apalagi di zaman seperti ini, di mana kemaksiatan dan kemungkaran telah merajalela. Yang mana jika kita, yang mana jika kita sedikit, maka sudah pasti kita akan terjembus jauh di dalamnya. Nauzubillahimin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya Robbal 'alamin.